Inilah sejarah Madura melawan Suku Oke kita lihat ini lagi sedang apa namanya Memblok lade jalan Nah ini senjata pada sejarah Prak Suku Madura ini guys Inilah senjatanya nah, kita lihat para warga sedang memblok jalan Kita lihat ini situasinya pada saat itu nah ini makam korban tragedi 18 Februari 2001 guys semua korban dimakamkan di sini guys nah kalau yang ini sedang merusak rumah oleh suku tersebut nah guys waduh kebakaran guys dibakar rumahnya saat bentrok uh, perang tersebut etnis antara dua suku tersebut guys nah seperti ini situasinya habis rumah dibakar guys 1962 rumah dibakar 43 motor dirusak 16 mobil dirusak 114 bas beca dirusak guys Pada saat kejadian ini tentara semua personil keamanan diturunkan untuk mengamankan wilayah tersebut, guys. Jadi, guys, di para tentaranya atau TNI tidak mengamankan warga yang lainnya diamankan oleh pihak keamanan ini, guys di bawah diumskan kepada aman, guys.